Halo everyone, welcome back to my channel Dan untuk para sahabat zodiak 48, kembali lagi berjumpa bersama saya di video yang membahas tentang Asmara seorang wanita Virgo di bulan Maret tahun 2020 Namun sebelum menonton videonya, langkah baiknya klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video ramalan berikutnya Buat kamu yang punya pertanyaan seputar zodiak dan secara privasi Alangkah baiknya hubungi admin kami yang kontaknya tersedia di kolom deskripsi Oke, kita langsung ke ramalannya. Oke, kita langsung ke ramalannya yaitu asmara seorang wanita Virgo di bulan Maret tahun 2020. Seperti yang kita ketahui, Virgo di angka kelahiran 22 Agustus sampai dengan 22 September. Dan untuk asmara seorang wanita Virgo di bulan Maret tahun 2020 Itu termasuk kategori yang sangat susah move on Ataupun terbayang-bayang kepada mantan cinta pertamanya Di bulan Maret tahun 2020 Seorang wanita Virgo akan susah move on Ataupun sangat susah melupakan mantan dari kekasihnya yang pertama Ataupun dalam kategori cinta pertamanya Di dalam kategori ini, wanita Virgo akan susah tidur dan selalu terngiang-ngiang dan membayangkan seorang mantan dicinta pertama di bulan Maret tahun 2020. Tidak jarang pasangan akan merasa cemburu, merasa risih dan sangat-sangat tidak suka ke kepada sifat wanita Virgo di bulan Maret tahun 2020. Namun dalam hal ini, pasangan dari seorang wanita Virgo akan selalu mendukung serta mensupport dan memberikan kejutan-kejutan untuk momen-momen yang spesial agar wanita Virgo melupakan mantan di masa lalunya di bulan Maret tahun 2020 pasangannya akan selalu memberikan dan membuat senang hati seorang wanita Virgo di bulan Maret tahun 2020 itu bertujuan agar wanita Virgo melupakan mantan di masa lalunya yaitu cinta pertamanya di bulan Maret nanti bayangan seorang mantan akan menghampiri seorang wanita Virgo di bulan Maret tahun 2020 dan untuk wanita Virgo, alangkah baiknya, kamu harus mukhon dan jangan melihat ke belakang. Lihatlah dan tataplah, kasihi serta cintai pasangan yang ada di depan matamu saat ini. Dia benar-benar tulis mencintaimu dan tidak ingin menyakitimu seperti mantanmu yang sangat susah untuk kamu lupakan di bulan Maret tahun 2020. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang Ramalan Asmara, Wanita Virgo di bulan Maret tahun 2020.